Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Berjumpa kembali di channel YouTube Bama Misa Putra. Oke, okay, halo sahabat kuliner, halo uh, saya sekarang lagi di suatu tempat makanan, ya yaitu di geprek Judes guys. ini lokasinya di desa Tambang Mas ya guys. Desa Tambang Mas Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. dan kebetulan saya nggak sendirian saya bersama rekan saya. Oke, beliau adalah Pak Diki guys. bisa perkenalkan lina. Oke, perkenalkan nama saya Diki Agung Tristiono. Oke. Uh, kita ini berteman ya okay, siap. besti besti besti guys <laughs> besti satu desa satu desa ya dan Gini. hari ini momennya makan makan ya okay. gunyah, guys gunya guys <laughs> Salam <laughs> gunya salamu gunya gunya gunya mantap oke okay, ya. ini rekomendasi dari Pak Diki ya kita akan mereview atau mencicipi suatu uh, Kuliner ya ya makanan ini dia makanan ini hey, guys Uh, apa ini geprek ya ayam ayam geprek, geprek. bang Alex ini ayam gepreknya bang Alex yang berada geprek. di geprek Judes oh, eh, Judes tadi ada kepanjangannya tuh apa tuh Judes Judes juara pedes wow, wow berarti wow. itu tuh ya. Judes tuh bukan kayak itu ya juek. bukan bukan cuek gitu ju ya bukan cuek tapi juaranya pedes juaranya pedes jadi kita akan buktikan nanti ini judus beneran oke, nah, apa sejudus kamu ke aku <gasuk> <tif> <Atau rekaan> iya iya iya iya oke siap, uh, sebelum kita mulai kita marilah kita berdoa, pak mau gak dipimpin doanya <tif> oke okay, sebelum kita makan kita berdoa dulu oke okay, ya. siap uh, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik dan afim karena anawakina ada benar amin. amin oke jadi guys uh, kita akan menciptin ya gimana keseruannya dan gimana judisnya ini lambelnya katanya tadi kita cuci tangan dulu guys oke Oke, eh, menunya ini lengkap, ada sambelnya. Oke, okay, heeh, oh, paketnya terus ada sambel. Ada, hmm. tentunya ada ayamnya. Ya, ya, ya, doang. Iya, iya. Kalau nggak ada ayamnya bukan bukan ayam geprek. Iya, benar benar. benar. Siap, siap, siap. Terus ada tempe, oh, tempe, kupreknya. Kupreknya. Kupreknya. tahu, tahu kupreknya juga ada. Dan ini ada apa nih? Ini daun kemangi. Oh, kemangi ya? Kemangi ini katanya sangat ...kelesat mm. untuk tambahan sambal itu kan? Wih Terus ada kubis... ...kubis guys, oke okay, Terus siap. ada untuk timun, timun, untuk menyidap rasanya... ...masuk! Terus juga ada nasi... Wih nasi, iya nah. bener! Ya dong! Oke, kita akan coba kita tuangkan sambalnya di sebelahnya... Oke! Okay. Sambalnya guys! Wih! Uh, mantap! Oke! Okay. Tapi nih, ngomong-ngomong... ...baru pertama atau udah yang ke berapa ini? Nah, kebetulan saya baru pertama kalinya di sini, Pak. Baru pertama ya? Pertama oh, okay. kalinya. Pertama Kalo kali ya. Dan ini perdana, Guys. Gimana nanti uh... rasa gimana nih, Guys? Okay, gimana siap, rasanya siap, ini? Siap, siap, Kalau saya ini sudah yang ketiga ini. Oh, ketiga kali ini ya? Pak? Yang ketiga kali, Mas. Ya. Berarti ketiga kali ini ya? Iya. Iya, iya, ya, ya. siap, siap, siap. Ini belum makan udah udah keringetan ya. <laughs> ini gimana ini? ini udah... Efek efek karena cuaca oh, ini. Oh, cuacanya udah sangat siap sangat-sangat nih iya, <laughs> yeah. jadi kita ke oh. gimana sambelnya, mantap guys, ini sudah cuaca panas tambah sambel, tambah sambelnya pedas lengkap ini sambel sambel mantap ya sambel cocok untuk geprenya guys sangat cocok sekali tentunya dan ini juga informasi untuk para calon pelanggan oke okay, ya. bahwa yang punya ini uh, ternyata masih muda Wey, masih, masih muda, muda dan punya bakat dalam dunia tarik suara oh iya iya iya betul dan oh. dia pernah mengikuti beberapa ajang mm -hmm. perlombaan ya yeah. di televisi nasional woi berarti udah masuk dalam kategori kontes dangdut Indonesia woi iya, Waduh, luar biasa iya. guys dan itu ada salah satu putra terbaik merangin juga Wih, berarti namanya Bang Ron. Gitu. Oke okay, okay, okay. siap-siap jangan lupa yang mungkin penasaran dimana lokasinya ini. nih lokasinya di desa tambang Mas ya. Siap. Samping, di Jalan Poros Jalan Poros ya, ya. di samping deretan sorong mobil. mobil ya sorong mobil dan deretan bank mandiri guys jadi gimana rasanya ini silahkan mencoba guys ya kita coba lagi hmm. bener-bener sangat terasa Campurnya sangat rasa. Tangkap ya. Ini yang dinamakan judusnya sangat seperti ini. Mungkin kalau judusnya kamu dicampur sama ini bisa pingsan begini yang mana? Iya. <t Greek> sama 부rahat B Untuk teman-teman yang mungkin rekomendasi makanan yang pengen perlu di seperti ini Silahkan komen di kolom komentar ya guys Atau langsung DM ke saya Saya pasti akan review guys Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Tentunya dong Dukung dan support channel ini ya guys Dukung dengan klik tombol Subscribe, Like, Comment, dan Share karena subscribe itu gratis. Oh, gratis, gratis, gratis. gratis. Good. Alhamdulillah Mantap guys Habis Terkuras Terus habis, diri. guys. Oke, okay. siap. mantap, mantap, guys. betul-betul mantap, pemirsa. Ini kunyahan kita, sehabis <laughs> Lebaran, diajak mantap. Bu. gimana? Naki. Bu. Naki, sangat memuaskan. Sangat-sangat indol, rekomendasi banget, rekomendasi buat... banget. buat pecinta buat kuliner Pecinta yeah. kuliner dimanapun pun teman-teman berada Ini lokasinya di Desa Taman emas Kecamatan, Tamanang Selatan, Kabupaten ya Yang baru menemukan cari ini silahkan tombol subscribe ya guys Dukung channel ini agar semakin berkembang lagi Dengan klik tombol subscribe, like, dan komen guys teman-teman subscriber yang ada di merangin dan khususnya yang ada di tambang Mas walaupun di Tambang mas atau di sekitaran tambang mas wajib nyoba okay, so. jangan lupa like komen dan subscribe guys ini Comment, ya tidak kalah penting juga bagi yang punya hajatan atau punya acara-acara ulang tahun mm -hmm. acara apa namanya uh, <tuh> anniversary kemudian acara apapun itu nah bisa nih menjadi rekomendasi yang mau pesan oke bisa ya. pesan di ayam uh, geprek, judes Bang, Bang Alec ya oke siap. oke nanti siap, tinggal siap. pesannya apa apa hmm. apa nanti akan di bisa diambil sendiri atau bisa diantar info di oke siap ya, jadi gitu. buat teman-teman yang mungkin pengen <coughs> catering atau mungkin ada cara bisa langsung pesan di sini ya bisa, jadi, sangat bisa sekali. Oke, okay, siap-siap. Okay, jadi gimana keseruannya dan gimana rasanya nanti? Alamanya ada di bawah ya. Di link deskripsi ya okay, mungkin nanti ada nomor yang pemesanan ya? Nomor pesannya nanti di kita taruh di bawah. kira ada masukan lain? <tuh> Udah, japcan kata-kata ini. Saking nikmatnya <tuh> makan. Oke, jadi mungkin konten kali ini Itu aja ya guys ya Review kuliner kali ini Pasca, lebaran ya sebelum Setelah lebaran Ini mungkin ngunyah pertama di Setelah lebarannya guys Jadi untuk teman-teman dukung channel ini ya Dengan klik tombol subscribe Dan like, komen Nanti bakalan seru lagi akan keliling ke Desa-desa inilah, desa-desa tetangga dulu Nanti ke kotanya Next video ya guys Oke, Pak. Makasih banyak siap. untuk waktunya. Mantap. Thank you banget untuk <coughs> apa? Rekomendasi makanannya. Siap, siap, siap, siap. siap. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, guys. Follow IG-nya, Pak, Pak. <coughs> Di bawah ya. <coughs> Thank you.